dirogine. Eh, enggak ada tambahannya, Pak. Woi, Rikman. Uangnya duit belum di ATM. Emang ATM-nya e, mm -hmm. di mana, Teh? Itu dekat kampung Sawah gatel, Teh. Dekat banget juga. Oh, ngambil duitnya. berapa duit, Teh? Itu e, 15 buta, enggak usah banyak-banyak. Segitu aja. Iya, e, udah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. apa lu berangkatnya lo? Tuh jam berapa ini? Buannya apa? Sekarang pengen mah ini. Ngambil duit nomor sangat ya, eh, sekarang, tidak late, cukup betul dikit lah, yaudah bro, siap nangkat, oke lah, ya siap, teh. ya, Terangga pamit, ya, hati-hati lo, takut ada bekal wa, eh man, ah, eh, nyari apaan sih ya kelinguk? Gue oh, nyari koran, Ri. Koran? Buat apaan? Buat bungkus duit. Duit sih dibungkus? Nah iya, biar kagak kebegal kita berdua. Teman-teman, tuh koran itu. tuh. Nah iya ya, dibungkus bungkus Kita bungkus dulu aja langsung. Mengapa lu bungkus pakai koran? Orang mau bawa duit pakai koper biar aman. Kalau pakai koper, kita dibegal, kasihan anak istri gua. Kan ibu gua jadi janda, anak gua jadi yatim. <tuh> <tuh> <tuh> Kalau masalah itu mah, kan masih ada gua. Pasu we lori, Berarti nyumpahin gua mati dong. Ya, canda doang man gua. Berangkat kita. Ayo. Ada tamu, man Ini sih ya Teh. Tamping, iya ini, kamu juga. Ini anak buahnya teh. Kan? Iya, ramah. Terus pada gilang-giraman ya, sih nyata punya. Nah, ini aku harus kemanggut. Teh dudnya. Eh, bu seda duit kenapa di belang song? Maya, ini. Iya nih teh. Kalau kata si mah biar kagak dibegal katanya. Makanya dibus pakai koran. Eh, bu, begal. Kayak ya begal masih Ini gue percaya nih sama lo lo berdua, nggak usah gue hitung lagi. Nanti selalu pada berangkat lagi. Pabrik sembako buat warga kita nih. Siap teh? Jangan pakai lama. Ini ngomong-ngomong kagak ada ongkos nih teh kita. Senang ada ya. Edgar. ini jangan jangan pada berbuda nih. Berangkat semong. Aduh, udah. Udah berangkat dulu teh. Iya, siap dong. Assalamualaikum. Tara. Pak Tugas sudah kelar, Teh? Oh ya, te nya Eh, Tidur, Teh. Ini bangun gua. Udah roda 6 ya, main. lelah. <tuh> ini gimana ini foran ini, Teh? Nah, bantuan yang tadi saya udah kirim semua tuh yang buat warga kampung bengek yang bener eh, loh. udah Coba deh cek di HP. Ya? tadi saya udah WA tadi datar namanya mah gua cek dulu ya bener ya, cek aja dulu ini bener nih udah nih nama-namanya nih udah teh udah gua absen, absen dulu ya oke okay. pokadul pokadul udah belum man? udah tadi pokadul ya. mah lu yang rumahnya di disona tuh deket kali iya okay, ya. itu mah Ija yang sebelah Udah, udah itu Udah, udah. Itu nyeng, Gebot Udah itu mah Tanggalah sama Ija Oh ini ada di sebelahnya ya? Betul Nih nih, kalau kurap yang sebelah sini nih pinggirnya sawah Udah juga Udah, beres mah Udah Kalau tebak Baru terakhir, harus kalian kemari kita Nanti gue gak, gak, gak, gak dapet lu, awas lu keluar udah, siap, siap itu eh. mah Ya tenang aja deh, udah siap diatur Pusat oh, ah. Janda, janda. sete, janda. Itu yang janda anaknya Mbak Henol kayak gitar betot. Warga baru teh, te. ibu set baru 2 bulan. Oh, udah, udah nih. Keburu mabrik turun dan nih. Ada nih itu, lebihnya. Coba wonder ya. Iya. Udah nih lu titipin ke janda tuh. Yang Mbak Henol bilang dari RT. Gak mau. aja mendekat dah sama janda mah. Seru ngaplo lu nah. berdua, berdua eh. itu dua. Tenang aja teh, pasti nyampe nih mah. Kado buat R er, dari RT er, gitu. Nyambung iya, aja. Sengaja. Sudah diatur. Oke nasibnya. Seru man, gua nggak seru man, enggak. Ada kayak encok nih gua. Kira lu belum pegang, gua mau baru mau bantu. Cape gua man, dari hmm. sore kagak kelar-kelar ini -kelar kita gawean hmm. emang begitu pak RT mah ya RT begini amat ya yaudah ayo, Cus, ini belok kemarin rumahnya bener ya pasti yaudah. Yaudah. mungguin ya, ya. ah. boleh man-man, e, ini rumah kayak ini ketep-ketep salam, Eh, ngapa bang? ini po, ada sumbangan dari pandemi <kutuk> Ini ada tunggu tunggu, bang. Oh, dari pandemi. Ya udah, saya doain ya. Semoga pandemi panjang umur, sehat selalu. Makasih ya, bang. Tuh pemilahan <tuk> apa-apa, main pintu baik. udah agak tahu ya. Kalau pandemi itu penyakit bukan orang. Malah didoain. Kamu juga jangan udah. Ada. <tuk>